Semi ya semi semi gaming soalnya dari saya bilang masuk semi gaming soalnya dari sini dari sandaran tangan tuh bisa naik naiknya tuh sampai 38 cm yang ini kan nih ini awalnya tuh 28 cm si sandaran tangan ini nih nah uh, Uh, dari kayak ke yang kemarin yang video kemarin yang lunar DX ataupun yang evo mungkin perbedaannya nggak enggak terlalu signifikan tapi emang terasa banget perbedaannya Oke okay. uh, dari belakang okay, dari belakang nih ini kan eh uh, kalau yang G GX atau yang DX itu kan sama yang evo dia sih sandaran buat tambahan kepalanya tuh di sini kan di pinggir. Nah kalau misalkan yang GC tuh nggak kita buka ininya. Nah di sini kan ada lubang dua. Ini buat kita pasang sandaran kepala nih, ya kan? Sini dua lubang ini buat sandaran kepala. Pasti kalau misalkan sandarannya nggak jauh berbeda sama yang kemarin. E, dari bahannya sih, dari bahan desain. E, lebih seperti trisula, membentuk satu, dua, tiga, membentuk trisula. Uh, lebih kelihatan elegannya sih daripada yang kemarin. Nah, kalau misalkan yang kemarin kan si ukuran sandaran tuh kan lebih kecil ya kan? Si sandaran lebih kecil. Nah, kalau misalkan yang ini yang gc tuh dia lebih besar soalnya dari kapasitas ini juga agak besar banget beda sama yang kemarin-kemarin ini sadisnya kayaknya ya, kalau di juga jarang-jarang banget kalau misalkan kursi semi kayak gini dari bahannya sih oke okay banget terus kalau misalkan hal yang lebihnya sih dari sana tangan kan kalau misalkan yang guys nih yang guys kan dia ngambilnya di samping kan Nah, kalau ini enggak, dia single seperti kursi-kursi Gen umumnya. Nah, terus yang per, yang perbedaannya, perbedaannya sih, kan kalau misalkan yang yang Evo, yang DX itu kan, eh, dia pakai jaring. Kalau ini enggak pakai nilong ya. Cuman kalau misalkan masalah kempukannya, lebih empuk yang ini sih. Saya kan, eh, ini paling tinggi ini paling tinggi untuk kerasan dari runa oh ya sebelum kelupaan uh, ini kan sama yang kemarin kan bisa up -down juga ini juga sama up -down juga Mungkin ini agak keras karena masih baru ya kan sama sih jadi duduk tinggal estimasi aja deh berapa tingginya cocoknya dimana enaknya dimana bisa diatur sama sih kayak yang kemarin-kemarin. Nah, terus uh, kalau misalkan yang kursi ini tingginya tuh dari 101 si tinggi kursi ini dia bisa naik sampai 113 113 cm. Oke, kita coba ya. Ini max max tingginya si kursi 113 cm. Nah, uh, cocok banget sih ya kan kalau misalkan gaming kan rata-rata orang yang main game tuh nggak selalu diem lah kadang-kadang kalau misalkan dia pengen nyantai, sandarannya kan pengen yang lebih empuk. Ini kalau misalkan saya pakai tidur, pakai tiduran nih. Ini melenting banget, Sorry. Ini melenting banget, karena ini kayaknya enak banget gitu. Saranannya kalau bisa sampai hampir berapa derajat ya Nah, ya, sekitaran segitulah gitu. Soalnya di di si saranan ini enak. Okay. Nih, dari hidrolik juga lebih dia lebih empuk gitu. Kalau misalkan duduk kita pindah geser, dia lebih cepat baliknya. Kalau misalkan yang Kemarin-kemarin Mungkin dari sini sih Hanya emang sebuah Gambarnya saja sih ya Cuman Ini sih beda Beda dari gambarnya Kalau misalkan yang eh, Yang Evo Sama yang DX tuh kan Cuman gambar panah aja Tapi kalau misalkan yang ini tuh Dia sama Gambar kursinya gitu Dia jelasin buat Naiknya turun sama Kalau lock misalkan dia masuk ke dalam Kalau unlock Dia buka keluar Nah, karena saya yang pakai yang chrome Mungkin buat kalian yang minta Pengen kaki plastik Bisa juga sih Tinggal custom aja uh, Juga kalian kan uh, Pasti pengennya yang harga bawah Tapi kualitas di langit gitu kan nah kalau misalkan pengen yang kualitasnya di langit ya mungkin eh, kalian pakai yang bukan chrome gitu kan nah kalau misalkan yang kalian pengen ada sandaranya itu kan aksesoris terpisah tuh kalian juga bisa beli ter terpisah gitu kan misalkan kalian punya duitnya cuma cukup buat di kursi bulan-bulan depan tuh kalian ada cukup buat beli sandaran kepalanya, kalian bisa cicil kalian juga bisa kok kalau misalkan kalian pengen beli, langsung sama sandaran kepalanya ya kan uh, kalau dari kursi GC ini si lunak GC ini uh, lebih nyaman sih soalnya mungkin karena bulannya lebih beda kan salesnya juga lebih nyaman banget gitu. Nah, oh ya ini ini busa sama kayak kayak di jok jok pinggiran mobil tuh, kerasnya juga sama. Nggak ya kan ini buat uh, kalau misalkan dipakai yang si sandaran ini pakai yang bu yang didudukin itu nggak akan nyaman, gitu kan. Cuman kan kalau misalkan kita naik nih. Kalau misalkan naik, kalau kita kebentul kan nggak terlalu sakit soalnya kan ininya dari busa, bukan dari plastik ataupun apapun itu, gitu kan. Nah, kalau misalkan dari bawahannya sama, krum juga. Spacenya sp oval, gitu lah, membentuk oval. Oh iya, dari pinggiran ini pun kalian bisa bisa atur eh e, Kalau kalian misalkan si kursi ini terlalu melebar, Kalian juga bisa setting di sini tinggal buka uh, bautnya tinggal kalian tarik ke dalam atau masukin lagi ke dalam. Jadi si kursi ini bisa mepet banget sampai si sandaran busa tempat duduk. Kalau enggak ya ini space gitu kan. Ini Ini dua jari uh, sebelum saya setting sih awalnya Repet banget gitu kan dempetan sama sama si busa tempat duduk kita. Gitu aja. Nah, kalau misalkan kalian berminat sih kalian ya tinggal cari-cari aja di toko rebel terdekat